Hai, yo! Halo, WhatsApp guys! Balik ke Gim Sombogovian, dan kita hari ini bakalan mainin lagi Ori and the Will of the wish Ini kita udah sampai di part kedua. Di part sebelumnya, kita, dike kita membantu Ku, burung hantu bernama Ku, berwarna ungu, gak punya sayap, untuk belajar terbang. Dan ketika kita menemukan bulunya siapa, gua gak tahu Bulu yang disebut bulunya Kuro. Kita diajak terbang oleh Ku, dan ya, kita terdampar karena terpisahkan akibat badai, ya... Ketika kita hampir kesambar petir, bulunya yang dipasangin ke sayapnya bagian kananku itu lepas, dan ya, kita kepisah. Sekarang, kayak kita nyariku, dan di dalam perjalanan yang kemarin, kita sempat dikejar sama serigala. saya so, guys, kalau seandainya kalian belum, gue <guluh> mau ngikutin dulu buat kalian yang belum subscribe. Subscribe dulu, ya guys! Jangan lupa untuk klik bell di sebelahnya, supaya kalian dapat notifikasi kalau seandainya gue upload video baru, dan jangan lupa juga untuk like, dan share, dan tonton comment kalian. So tanpa basa-basa lagi, let's get into the game. Kita kemarin udah dapat lightsaber atau apa lah itu uh, power of the light atau apapun itu apa sih namanya? Ya yeah, spirit age ya yeah, gue lupa itu namanya. <laughs> uh, ah yeah, ya ini adalah sebuah pedang cahaya dan pertanyaan adalah gue sekarang harus kemana? Oh, I see. Ini kayak musik kita hancurin ya. Nah, nice, sini kayak bisa kena hancurin juga. Halo Bambang, mau ngapain kamu ah? Ini juga kayak kita harus sini, oke okay, sip ayo mo bro iya dia akan ada ya, kan, duri dong lol iya oke okay. kita udah matiin landak ungu itu i don't know what the heck is that berarti kita mesti ke atas sini ya oke okay. let's go ini ada kadal yang tak kemarin juga yang kita lawannya pakai yang kita lawannya pakai obor dia udah mati nice ini apa by the way ada kayak semacam cahaya gini gak sih apa ini Magnet, you have obtained a new spirit chart Oops, flow to Ori from further away Press tab to equip Tab, ini coba kita equip aja ya supaya Oh, dari jauh Dari jauh Dia bisa narik ini, oh, nice Itu dong dari tadi Ngapain kamu ah? Oke, okay, sip uh, Lompat sini, kita dapat HP kosan tadi kita mainnya hard, kayak kita tadi udah mati lagi ya Oke okay, kita balik sini, apa ini Udah cutscene guys, kucing-kucingnya balik ke kita The light listens to you, you must be a spirit after all. Ternyata kita ini arwah. Ya yeah, iyalah obviously. We maki thought all the spirits had gone from Niwen. You seek someone, we know a finder. The Great One, Great and Mossy. Go to the Guardian of the Marsh. Guardian of the Marsh. Qualloc will help you find your way. Qualloc? Qualloc si sopo. Guardian of the Marsh, find qualloc Berarti jalan tuh jauh banget ya Yang jelas gue yakin kita nggak mungkin lewat sini lagi Karena map ini udah ketutup Berarti kita mesti... Ya kita eksplorasi aja, oke okay, guys Let's go! Guardian of the Marsh, find qualloc Press tab to see quest details Tap to view the map um, oke okay. kita masih banyak yang abu-abu Coba kita telusuri dulu ya Kalau kita ke bawah sini Oke, okay, nice Ini bisa dibuka seperti dihajar Ini juga ada landak Nice, landak mati. Aduh, ini rese juga nih kadal, sip. Mati dia. Ah, dapat apa ini? Orbs. Oke, kita coba turun ke bawah dulu. Kadal lagi dong. Dadah kadal nggak tuh landak kok kadal sih. Sini gua mesti ngapain nih by the way? Eh, uh, gua mau ke sono. Berarti ini kayak memang perlu gue ambil. Shift to grab and move objects, aini di push or pull, oke. Okay. Kita mesti dorong ini ke atas ini seperti Dorong! Nah, okay, sip. Dorong, nice. Nah, sip. Bisa lompat sini kita, ya. Dan kalau kita ke bawah sini ada apa? dapat HP lagi, nice. Eh, uh, kalau gua ke sana bisa nggak? Nggak bisa ya. Sini ada apa sih, by the way? Bentar. Kok pagarnya ketutup? Oh, gua bakalan lawan ini. Ya. Okay, siap. keluar Tuh, disentuh doang gue kena ya Hai ma bro Sip, nice Kelar Cepet ya, kalau easy cepet ya Kalau sandai normal atau hard gue gak tau ada tuh gimana ceritanya Oke, okay, let's go Kita harus turun ke bawah sepertinya Lompat di sini, dapat apa? Ada ini ya. Hai You wanna mess with me, eh? You wanna mess with me, eh? Oke okay, lah, let's go What do we get in here? Oh ada ada power lagi. Press E to absorb the light. Tadi itu kita dapat power powernya ini. Sekarang kita uh, power apa yang bakal kita dapat dari pohon ini guys? Today, Double jump. You gain the new ability. Press space to jump dan space again to go even higher. Nice. Sekarang kita punya kemampuan untuk double jump ya. Eh? Nice one. Berarti kita bisa kesono. Ada apa ini? Apa nih? Sticky. You've gained a new Spirit Shard or it sticks to walls. Press tab to equip. Ya jelas lah, equip lah. yang kalau nggak di equip, kan lumayan. Jadi kita nggak perlu manjat-manjat ini kan bisa ya. Nah, iya, kita nggak perlu lompat-lompat buat manjat-manjat -manjat tembok berarti ya. Oke okay, nice. Cek dulu mapnya udah kelar belum ya. Ya, di sini udah kelar, ya, berarti ya, kita coba lewat sini. Kita belum ke bawah sini, ya. Kita coba ke bawah situ, kok gitu ya? Oke lah, ini kita belum bisa turun ke bawah sini, ya nggak bisa, lah. ya, nggak bisa tekan S, dan spasi pun tetap nggak bisa lompat ke bawah, guys. Berarti kita emang mesti lompat sendiri secara manual. Minggir kamu kadal, kita nah, mati lusno, Atau, sip, ini juga sama ya, kadal. Ya. Eh, mat matilah koe, cuy. Oh, itu ngomong-ngomong ada ini ya, apa uh, ada kayak apa sih tuas gitu di sini loh, coba shift and grab to hold. Oke. Okay. EID push to pull, oke. Okay. Oh, dia turun di situ berarti ya. Kayaknya kita nggak bisa terlalu sini ya, nggak bisa. Berarti kita mesti lewat atas lagi ya. Oke okay guys, kita udah nyampe di atas sini. Di situ ada landak sebelum sebelum dia ngapa-ngapain mending kita matiin dulu. Oke okay, nice. Eh uh, ya kita dorong batunya kayaknya. Oke, okay, gua kita dorong batunya. Di sini ada laser yang gue yakin kalau kita kita yang mati pasti. Oke okay, dorong terus. Sampai nutup. Oke, okay, udah sip. Oke, okay, dapat satu Keystone. Nice. Berarti kalau sandainya kita nggak dapat double jam tadi itu kita nggak bakal bisa nyampe sini dulu ya. Karena nggak akan bisa buka tuasnya juga. Ayo. Oke, okay, nice. dan nah, kita udah sampai di sini, kita udah nggak perlu balik ke bawah lagi ya. Let's go, kita cek mana yang belum kita eksplorasi guys. Di sini udah semua. Apa nih? The heck is this? The heck is this yo? The light from the wells runs all through Newen. It joins, it heals, it heals. It heals. It heals. Berarti emang tujuannya kita di sini itu kita buat nge-heal ya. Press 1 to activate the spirit well to restore life and energy. Game saved. Masa kita enggak save di situ sih? Di sini bukan sistem auto save ya kalau santai kita pindah-pindah tempat ya nggak sih? Oke, okay, sekarang mana lagi yang belum kita eksplorasi, guys? Di sini udah kelar, berarti tinggal yang kiri ini ya. Kita naik dulu ke atas, terus ke kiri kalau gitu. Iya. Oh, dia yang bisa ngeluarin duri rupanya. Nice. Iya. Tadi di sini kita udah. Ini tuh ngomong bisa Oh, bisa dihancurin rupanya. Oke, okay, coba kita lihat ya, mana yang belum kita eksplorasi yaitu di bagian sono. Sip. Let's go my friends. Uh, ada kadal dong duri-nya hampir kuat, Nice Apalagi ini ya ampun Ini kamu Sip Oke hancur dah, coba kita kesini Sepertinya ada sesuatu di balik sini ya kasih Oh berarti ini emang tempat kita Mesti masukin keystone ya dan seperti kita kurang satu lagi keystone-nya guys Kita butuh berapa sih? Kalau gitu kita cari mana yang belum kita eksplorasi Yaitu di daerah sini guys Gimana cara eksplorasi ya by the way <laughs> Aduh, puyeng juga gua. Oh ini kayak bisa kita naikin deh Ah, nice Oke, okay, let's go uh, Naik sini Ada apa ini? Oh, keystone ada dua Oke, okay, siap Kelar Udah dong, gitu dong. Itu, doang. E insert the keystone Satu lagi, oke, okay, kebuka Nice, one tapi masalah di sini tuh kan air bukan apa namanya air dong racun kan oh double jump cukup ya oke okay, kita naik ke atas sini double jump lagi let's go halo minggir kamu let's go my nice nyampe eh uh, kusono iya yeah. let's go tadi kayak gue sempat kena duri dikit ya tapi nggak kena ya udahlah apa apa iya yeah. Disini seperti ada jalan baru, guys. Iya. Aduh. Kamu bikin gue ketusuk ya. Suwe emang. Oke. Okay. Di sini udah cuma gitu doang. Jadi gue masuk ke situ tuh cuma buang-buang Keystone, guys. Tapi tunggu deh, kayak. Sekilas gue nggak ada jalan lagi dia Tadi di, di bawah sono ya. Di bawah sini nih ada jalan lagi di atas sini nih. Gue nggak tahu pakai bisa dihancurin. Nah, kan bener kan bisa dihancurin. Nice, nice, nice. Emm, um, oh ada lumut. Bisa dilompatin eh Hampir kena Oke okay, Let's get up Aduh Yeelah yeah, Oke, okay, nice Ngapain kamu ah? Wih! Oh dia bisa meledak ya. Untung.. Untung gue langsung lompat sono ya Iya Bentar deh kalau gua mau naik ke atas sono gimana dong caranya? Kayak gue bakal dapat ability baru ya di stasiun ini ya, berarti nanti. Oke, okay, apa ini? Life cell fragment. You found a life cell fragment. Collect one more to increase your maximum life. Oh, dapat life fragment. Terus Aduh. Gimana ceritanya? Coba. Oh emang tinggal lompat terus ya? Abaikanlah kalau gitu. Oke okay, sip. Salah, Salah dong gua malah lompat ke racun malahan gimana sih? Sekolah kalau liat sini ada apa? Coba kita lihat map mana yang belum kita telusuri. Oh, di sini udah. Berarti berarti dia tinggal balik ya. Oke, okay, bagian sini sekarang udah gua udah gua lewatin ya. Kalau gitu gua mau ke sini nih. Gue mau cek dulu di sini ada apa. Masalahnya gimana ya? Oh, enggak. Kita ke dulu ya. Nah, sip. Nah, di sini ada kayak semacam kayu tau tahu botakan. Oh, berarti tinggal lewat ke atas ya. Emang musti lewat bawah sini dulu, berarti. Hai, let's go, my friend. Oke, okay, kelar. Nah, sip lah, cuma gini doang. Gue musti naik ke atas kah? Oke, okay, berarti bagian bawah udah kita tulis semua ya. Sekarang kita balik. Ke, sekarang kita naik ke bagian atas. Ya guys, game ini kayak lebih banyak eksplorasi ya kalau seandainya lebih banyak eksplorasi apa mendingan gua live streaming aja kali ya kalau seandainya Senin, Sabtu, Minggu gitu kan terus kita move on ke game lain yang lebih ke chapter gitu kan. But itu talk to Moki. Are you spirit? Then tremble. Spirit, you stand before mock the brave. the brave. Yeah, It's not very convincing, I know, but I'm brave, or I will be with a trophy. A trophy looks like a howler cool or just a Fang. That's if that's too heavy. I heard the howler fighting to the east. Maybe it drop one. A little braver. Near side quest find a I'll find near you to fight the how Oke, bakal kita dulu ya kalau gitu. Iya. Mati kamu kadal. Uh, tunggu. Kita mesti naik ke atas sini ya berarti ya. Oke, okay, ini double jump di sini. Nice. Aduh. Iya, let's go. Udah sip naik. Bentar terus ini ceritanya gue mesti lompat ke oh, ada lompatan di situ lagi. <tuh> hampir gue kena duri, Save. okay nice, atas ini ada wah, Halo? Howl Fang, you know, find with the item, I find trophy for a brave monkey Oke, okay, siap, give the Howl Fang for mock the brave, mock the brave, oke okay. lah, ceritanya buat apa gitu kita ngasih mock the si mock the brave itu kan bukan bukan dia juga yang dapetin ininya Bukan dia juga yang dapetin tarinya gitu kan? Yang dapetin tuh kita gitu kan? Yang bisa nyerang juga kita gitu. Loh. Dia emang nggak ngapa apain Kalau ketemu sama serigala juga mati dia dimakan. Kita nggak sama dia. How Fang? Now we adopt the Mock the Brave now. This is for you. I am brave, but I'm also generous. Dia gak siapa? Apa tuh? Gor like ore. I find some ore? A clever craftsman could use this to repair structures. Bentar, Repair structures. Kalau ada yang disebut dengan Repair Structures, berarti kita bisa melakukan sesuatu nantinya Tapi, masalahnya kita nggak bisa kesini, gitu kan um, what the heck am I supposed to do now, gitu loh Kalau di atas sini, nggak bisa, kita mesti lewat ke atas sini ya, berarti Masalahnya lewat ke atas sana gimana ya? Oke okay, guys, yang gue bingung adalah kita disuruh ke sini Guardian of the Mars Tapi masalahnya di sini adalah di atas sini kayaknya ada jalan yang gue juga nggak tahu gimana cara nyampe -nya. Dan ya guys, berhubung kita rekaman juga udah cukup lama jadi kita ending dulu episode di sini ya guys. Eh uh, ya. Yeah. Kalau kalian suka sama episode kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di next episode. Thank you for watching, happy gaming and bye-bye.